kita menang, menang, menang, menang. Yang penting menang, guys. <laughs> Itu tadi kita banyak miss yang sorry guys ya. Tapi sengaja kita menang. Gimana, guys? Selena roan, ram ram Pagi-pagi kita main solo rank. Sangat sangat nggak sih tidak. kita, nah, kita bantuin silen, buff nih, kita lanjut god lane ya. awal awal tuh harus tuh harus god lane. Berapa banyak serangan yang bisa kamu God kita kaya guys. Nah, kita kasih traps itu biar dia bisa ngelihat Bios memiliki berbagai berang. bentuk begini juga denganku perhatikan langkahmu ga kenal lagi ada banyak kekurangan di dalam sistem milikmu beneran Oh, aku menginginkan kekuatan Sekarang aku memiliki <laughs> yang Satu build Sudah si... cukup untuk meletak gue. sistem milikmu Ternal Perhatikan langkahmu. <tuk> <tuk> <tuk> Perhatikan langkahmu. Sabar gengs, kalau lagi posisi gini. <tuk> 아우, sih 왕원, 무죄가... 흥... 흥... Siapa orang beruntung yang akan menginjak perancangku? Uh, dia datang sering kasih ini aja. nice lancar lah nice nice. Kode terpecahkan, inilah kode yang paling keren. Tunggu, ngikut. Tunggu, mati nah, Ya ngapain di situ? kali bro di. hati, -hati. Tidak ada obat penawar untuk gigitan itu. Kepercayaan seperti virus di dalam otak kita. Bukannya. Ya ampun, bukit Atas kita udah jebol, baik. Aku merasakan kekuatan yang tersembunyi dalam diriku Ada yang bisa membangkitkannya. Fokus, fokus. Perhatikan langkahmu. Seperti virus Di dalam otak kita ketua, ketua, ketua, ketua. ke atas lagi baik perhatikan langkahmu aku merasakan kekuatan yang tersempur dalam diriku ada yang bisa membangkitkannya aku suka menyaksikan bukan sebaik itu Orang beruntung yang akan menginjak perangkatku. Nice Jelak wanak menggendong gendong Tentang Ada banyak kekurangan di dalam sistem milikmu. y <laughs> Memilikinya, pada tingkat kabupaten, jika ada cita-cita sialan, mereka hanya mainan di sana. gitu guys kena kena lagi Gengs. kita menang, menang, menang, menang. Yang penting menang, ya, gengs <laughs> Itu tadi kita banyak mistik, sorry gengs, ya. Tapi sengaja kita menang. Menangnya cepet tuh. Ya. Thank you gengs, yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe ya gengs, ya.